Tentunya ada kabar spesial dari si cantik Dede didek LST Di aku pribadinya Kembali menginfokan persahabat ya Kita semua tentunya diajak untuk nonton Paradise Garden nih luar biasa Dede LST aja Sampai deng-denggan di ya, persahabat ya Melihat acara film tersebut ya persahabat ya Di video.com Tentunya Dede nonton Kita juga wajib nonton di ya, persahabat ya Tentunya apapun yang dilakukan oleh idola kita Tetap kita selalu dukung yang terbaik kalau aku, saya sebut banyak sekali tanggapan hingga komentar dari banyak beberapa fans para sahabat. Ya, salah satunya dari Kak Fahrid Mufahma Cetari. Para sahabat yang mengatakan dalam kolom komentar, "Kaget aja udah gemes loh." Wow, <laughs> lihat ekspresi Dede. Kaget, para ya sudah gemes. katanya ini luar biasa memang. Dede Olesi selalu memberikan kejutan kebahagiaan untuk kita semua. Para fans, ada juga komentar lain dari akun video.com. Nih, para sahabat, ya mengatakan... Dede nonton, masa yang lain gak nonton do persahabat ya Kita wajib dukung nih apa yang dilakukan oleh Idola kita, mudah-mudahan selalu diberikan Keberkahan, kebahagiaan Amin, ya robbal alamin Ke kabar berikutnya Ini kabar bahagia untuk kita semua Kita lihat di sini ketika Mas Gong Li ya, diwawancara di bawah Di sini menyampaikan Bahwa kisah kebersamaan Lesti Kejora dan Rizky Pilar Angkat diangkat menjadi Film persahabat ya Tentunya siap di tahun ini, wow ini kejutan untuk kita semua para fans Alhamdulillah kita mendapatkan kabar bahagia Tentunya kebersamaan Lesti dan Rizky Bilar akan diangkat jadi film yang luar biasa Ini suatu kebanggaan untuk kita semua para fans Insya kita siap dukung, kita siap nonton Persahabat ya, Unggahan tersebut telah di post kembali Oleh akun instagram sendal putih underscore bilar Ada kalimat caption juga yang dituliskan Siap nonton di bioskop, pokoknya kalau beneran diangkat jadi film, iya kan, kisah mereka emang seunik itu sih, luar biasa, bersahabat ya. Banyak tanggapan hingga respon yang sangat positif dari para fans, yakni dari akun Instagram. Faulina Aster mengatakan, insya Allah siap tuh, bersahabat ya, selanjutnya komentar diberikan dari akun Mila Azani mengatakan dalam kolom komentar Yuhu ditunggu banget nih Wah para fans sudah gak sabar mas ya Menunggu tentunya kebersamaan Lesti dan Rizky Bilar akan diangkat menjadi film ada juga komentar lain diberikan dari akun kantin Dwi Putri mengatakan Halu kita mereka main film jadi kenyataan keren sih halunya warga Konoha jadi nyata beneran Amin persahabat yang memang dukungan selalu kompak, selalu solid dari fans untuk Lesti dan Rizky Bilar Mudah-mudahan ada kejutan selanjutnya langsung dari idola kita Tetap antikin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya ini informasi ini siang hari ini para sahabat bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bangun ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh